Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian Sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya saya mau tanya dulu apakah suara dan gambar saya cukup jelas Bapak-Ibu Mohon direspon dulu apakah gambar dan suara saya cukup jelas Alhamdulillah, terima kasih Buning. Baik, Bapak Ibu kita berdoa dulu semoga pertemuan kita ini benar-benar bisa membawa kita pada cintanya Allah dan kita bisa merasakan keindahan cintanya. Ridaillah wa li syafaati Rasulillah ala hadini wa kulli niyatin musharriha. Al Fatihah auzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Alikiyamidzid. Iyaka na'budu'a. Iyaka nasta'ini. Iyakin asyaratal musta'in. Asyaratal la'idhin. An-Nabda'alayhim. Wairil mahdubi'alayhim. Wairil mahdubi'alayhim. Wairil mahdubi'alayhim. Amin. Bilahi. Anta maksudi. Waridoka maklubi. A'atini mahabbatika. A'atini mahabbatika. Wa ma'arifatika. Wa maqarrabika. Wa ma'arifatika. A'adini ridaka wa raddina li kulli ibadatina wa hajatina wa maksudina. Hajata al-dunya wa hajata al-akhirah. A'adini ridaka wa raddina li kulli kada'ika khairihi wa syarrihi la hawla wa la kuvwata illa billahi la'adilil adim. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai'i lana min amrina rashadah. Rabbana asminyana nurona wa firlana inna ka'ala qadir. Rabbana atina ku'l-dumiya hasanah wa fila akhirati hasanah. Wa gina'adaban nar mirahmatika ya rahman rahimin mirahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya muqallimal kulub, sambis kulubanah ala dinika wa ta'atika wa ma'rifatika wa mahabbatika wa ma'afatika yakin, yakin, ma Baik, Bapak Ibu, selamat datang di webinar kita yang agak unik ini, karena kali ini kita akan membahas satu topik yang nggak uh, pernah kita bahas sebelumnya yaitu tentang The Journey of Love with Rumi. Uh, terus terang Bapak-Ibu, ini bukan topik yang biasa saya bawakan. Jadi saya nggak biasanya membawakan topik ini. Cuman bukan hal yang baru buat saya karena saya mendalami topik ini udah bertahun-tahun, tapi mungkin selama ini belum pernah atau sangat jarang saya saya sampaikan mungkin ya. Bapak-Ibu, kalau Anda mungkin ikut training-training kami, training-training saya selama ini, Anda akan tahu bahwa di situ sangat kental sekali dengan nuansa eh, mahabbatullah tentang cinta. ya Cinta pada Allah, kemudian mahabbah insaniah, welas asih pada makhluknya gitu ya. Jadi loving kindness. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya dari mana saya belajar semua itu. Saya mau cerita sedikit bahwa semua ini saya pelajari pertama ketika saya SMA. Saya tinggal di pesantrennya kakek saya, pesantren tahfidz Quran di Surabaya. Di situ setiap hari Minggu ada pengajian ala hikam. Ibnu atau dari Kitab Al-Hikam, karena Ibnu atau Ilah, cucu murid dari Abdul Hasan Ashadili, pendiri dari Torekot Sadilia. Waktu itu yang mengajar adalah guru saya namanya Kiai Salim Baharis. Beliau penerjemah Kitab Al-Hikam. Ini jauh hari sebelum mungkin ini populer, saya kira dipopulerkan itu paling banyak oleh Aagi, waktu itu ya, waktu beliau beberapa tahun yang lalu sebulan atau lalu lebih ketika pertama kali naik, naiknya darul dar, tauhid ya dengan manajemen kolbunya beliau sering membahas tentang ikan. Nah saya ngaji kitab ini jauh hari sebelum beliau uh, uh, membahas kitab ini. Guru saya nama Yaisalim Bahre, di situ diajarkan tentang tentang cinta ilahi gitu. Lalu di saat itu pula saya setiap bulan itu ikut pengajian padang bulan oleh Uh, Cak MHI Nun Najib, dulu namanya Cak Nun sekarang dipanggil dengan Mbah Nun karena sudah sudah sepuh sekarang. Uh, beliau ini yang mengajari saya tentang cinta pada sesama manusia, cinta pada makhluknya ya. Uh, saya mengikuti beliau sampai jam tiga pagi pengajiannya. Itu jauh dari rumah saya naik bis kemudian over dari alun terminal mojo Agung itu kita masih beberapa kali uh, masuk ke dalam itu karena nggak ada listriknya begitu saya saya ngikut orang yang, yang masuk gitu ya nggak punya uang saya jual majalah Islam begitu itu untuk biaya pulang pergi ngambil rumah biasanya subuh atau atau pagi hari berangkat dari uh, pulangnya itu subuh dua orang ini yang sangat berpengaruh dalam hidup saya untuk mengajarkan tentang cinta cinta ilahia dan cinta insaniah. nah ada satu lagi yang saya nggak pernah ketemu secara langsung ya, secara langsung nggak pernah ketemu. Tapi karya-karyanya sangat mewarnai e, nuansa hati saya, sangat mewarnai pola pikir saya, sangat mewarnai maghap keagamaan yang saya pilih, yaitu madhab cinta. Kalau Anda lihat sejarah media sosial saya, Anda nggak akan lihat saya mencela sana, mencela sini. Bahkan ketika umat terbelah, ketika orang terbelah, pro sana, anti, situ, saya nggak pernah seperti itu. Kenapa? Karena bagi saya, Uh, saya nggak bisa benci orang lain, gitu ya. Kenapa? Ya Ya karena setiap orang itu struggle dengan masalahnya sendiri-sendiri, punya pola pikir sendiri-sendiri, punya sejarah hidup sendiri-sendiri, yang kita perlu respect dengan itu. Nah, mata Cinta ini saya ambil dari tokoh namanya Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau hidup 700 tahun yang lalu, jadi 735 tahun setelah beliau wafat baru saya lahir gitu ya dan dan saya ingin berbagi perjalanan saya ini jadi bapak ibu kenapa saya bikin webinar ini karena saya ingin berbagi pada anda bagaimana my journey of love with Rumi perjalanan cinta saya yang itu secara tidak langsung dibimbing oleh Maulana Rumi lewat lewat karya-karya beliau. Maka webinar ini, ini kalau Anda lihat judulnya The Journey of Love with Rumi, perjalanan Cinta Bersama Maulana Rumi, Walk Along and Learn from the Spiritual Master of Divine Love. Jadi bagaimana kita bisa berjalan bersama dan belajar dari seorang guru spiritual, spiritual master yang mengajarkan tentang divine love, tentang uh, cinta ilahiyah. So, Bapak Ibu, kita ceritakan dulu bagaimana siapa Maulana Rumi ini. Sebenarnya jalur Rumi al balhi ini, beliau eh, sebelumnya adalah ulama biasa, Pak. Ibu. Ya seperti kebanyakan ulama, beliau punya semacam pesantren begitu, punya banyak murid, mengkaji ilmu agama seperti normalnya ulama di abad ketengahan. Jadi beliau ikut hidup di tahun 1200-an, itu masa-masa keemasan Islam di mana pada waktu itu uh, dinasti Sel Seljuk sedang <tuh> di masa-masa keemasannya tahun 1200-an. Ini mendekati dengan juga dengan Imam Ghazali, Anda pernah uh, baca bukunya Ihya Jadi pada masa-masa itu memang masa keemasan Islam. Nah, beliau tinggal di uh, di sekitar Turki itu sekarang di Konya ya di konnya itu sampai beliau meninggal akhirnya di sana juga. Jadi, beliau ulama biasa seperti kebanyakan ulama pada waktu itu sampai suatu hari beliau ketemu dengan guru spiritualnya. Ketemunya nggak sengaja. Jadi seorang seorang guru spiritual pengelana gitu ya. Jadi nggak pernah menetap satu tempat, nggak nggak punya santrian begitu. Dia cuman sukanya berkelana dan murid-muridnya itu eh, juga sepanjang jalan itu yang beliau sentuh jadi muridnya. Nah salah satunya adalah Rumi ini. Satu hari ketika Maulana Rumi sedang ngajar, ngajar ke murid-muridnya di perpustakaan yang dia punya banyak banyak buku, tiba-tiba Shamsuddin Atabrisi ini lewat di situ, dan dia tiba-tiba ngomong, ini apa? Gitu. Beliau tunjuk buku-buku di perpustakaan itu, dia bilang, ini buat apa? Ini apa? Gitu. Dan Rumi ketika lihat orang yang seperti gelandangan, tiba-tiba nunjuk bukunya, dia bilang, kamu nggak bakal tahu, kamu nggak bakal paham, nggak gitu. <laughs> jadi beliau agak meremehkan waktu itu ya. Kamu nggak bakal paham. Kemudian Sam Stabilisi, cuman ketawa aja. <gitu> jadi jadi ini ilmu semua ya. Jadi, ya, ini ilmuku di sini. Oh, buat apa ilmu kalau cuma di buku, dia bilang. Ilmu kalau nggak di hati itu buat apa? Cuma ada di buku ini. Lalu beliau tunjuk perpustakaannya itu langsung terbakar. Bapak Jadi buku-bukunya terbakar. Lumi kaget. Dan pada saat itulah dia tahu dia menemukan guru spiritual sejatinya. Langsung kemudian beliau ngandolin jubahnya samtabrisi. Beliau bilang, tolong ajarin saya. Tolong saya angkat jadi muridmu. begitu dengan samstabisi kemudian secara privat mengajarin beliau satu riwayat mengatakan cuma 40 hari pertemuan dengan gurunya ini Mbak Ibu ada yang bilang satu hari pertemuan yang sangat singkat itu telah mengubah segalanya sejak saat itu Maulana Rumi tidak lagi mau ngajar beliau lebih suka menyendiri begitu sahabat Murid mulut-mulutnya ini eh, ya cemburu ya Gara-gara ketemu orang baru ini, kok tiba-tiba nggak -tiba mau ngajar guru saya, gitu. Tiba-tiba jadi sangat pendiam, dan akhirnya karena muridnya merasa gak nyaman dengan sabstabris ini, dibikin satu cara di mana sabstabris ini bisa pergi. Dan akhirnya beliau pergi beneran, dan sejak kepergian guru itunya, guru itulah, Ibu, sejak beliau ketemu gurunya ini, beliau berubah total. Beliau menulis dua 25 ribu bait, 25 ribu bait e, semacam puisi begitu, yang itu hampir-hampir nggak -hampir disengaja. Jadi beliau tidak dengan sengaja nulis, beliau cuma ngomong itu, menyampaikan itu, dan ditulis oleh muridnya. Di kitab yang namanya Masnawi Maknawi ini kitabnya ada di perpustakaan e, Mevlana museum di konya di Turki, terdiri dari 6 50.000 baris, jadi 50.000 ribu baris tulisan atau 20, 50 ribu baris atau 25.000 ribu ditulis selama 15 tahun di akhir usia beliau. Dan ini beliau hampir secara nggak sengaja tulisnya, beliau cuma ngomong begitu yang nulis muridnya di puisi yang lain yang itu dia dedikasikan untuk gurunya namanya diwan diwan Sams, gitu ya. jadi puisi-puisi untuk gitu. itu malah lebih dalam lagi dibanding ini. kalau ini ditulis dalam keadaan beliau sadar gitu ya. sementara kalau diwan Sams, itu puisinya ditulis ketika beliau mengalami ekstase spiritual gara-gara e, sentuhan sang maestro dari gurunya ini lumi tiba-tiba. Kalau lagi jalan, kemudian dengar suara gemericik air, atau tiba-tiba dengar suara tempat pandai besi, tiba-tiba dia mengalami di spiritual. Ekstase itu apa? Ya, setengah sadar, setengah nggak sadar begitu. Apa? Kemudian dia nari berputar begitu. Yang kemudian hari sebut dengan The Wheeling Darwis gitu ya, tarian berputar itu, narian khas Itu tiba-tiba dia dipasang, tiba-tiba nari berputar begitu. Dalam kondisi ekstase, setengah-setengah saat spiritual, merasakan keindahan cinta yang luar biasa. Dan pada saat itulah kemudian beliau keluar kata-kata yang itu semacam kata-kata rayuan penuh cinta gitu, pada Tuhan dan kata-kata itulah ditulis oleh murid-muridnya. Dan terbukti, kata-kata rumi itu, yang sebagian gak sengaja beliau tulis itu, menjadi puisi paling indah. Kuisi cinta paling indah sepanjang sejarah, paling dalam, paling indah, paling bermakna, baik dari sini spiritual maupun dari sisi keindahan sini. Dan ini enggak hanya diakui oleh dunia Islam, tapi oleh dunia Barat pun sangat banyak mengutip kata-kata dari Rumi. Kalau Anda pergi ke perpustakaan-perpustakaan atau di toko-toko buku, eh, sebentar, suara saya agak menggema. Sebentar, apa karena oh, oke okay. saya refresh lagi ya, Bapak Ibu ya, semoga kali ini tidak menggempa. Kalau sekarang apakah suara saya cukup jelas, Bapak Ibu? Tadi katanya menggema apakah sekarang suara saya cukup jelas? Baik. Jadi, Bapak-Ibu, dari eksasen spiritual itu lahirlah puisi-puisi spiritual, puisi-puisi cinta yang sangat indah, sangat dalam, yang tidak hanya diakui oleh dunia Islam, tapi oleh seluruh seluruh dunia. Gitu. Selama 700 tahun terakhir karya-karya Rumi ini menghiasi perusahaan-perusahaan, diterjemahkan berbagai macam bahasa. Dan kalau anda ke toko-toko buku di Barat itu anda akan banyak menemukan terjemahan puisi puisi Rumi yang bahkan dikutip oleh orang-orang yang tidak kenal sama Islam tidak kenal sama Tuhan tapi yang ingin yang sedang dimabuk asmara itu banyak mengutipkan uh, puisi cinta dari Rumi. Ya. Uh, so kalau anda tanya siapa tokoh spiritual Islam mungkin yang paling dikenal dunia Barat yang tulisannya paling banyak dibaca. Oleh seluruh dunia, Islam maupun Barat, Anda akan tahu bahwa itu adalah karya-karya Jalaluddin Rumi. Bahkan, ini dari ini, kalau yang Anda lihat, ini adalah manuskrip asli yang di, yang ada di Perpustakaan Maulana di kota Konya. Insya Allah nanti kita akan ke sana, Mbak Ibu. Ini cuma satu, satu, ada dua halaman, dua halaman kutipan dari Mas Nawi. Yang dilelang di Balai Lelang Kristi, Bapak Ibu. Anda tahu inilah lagu berapa? Cuman dua halaman di halaman 681. Itu lagu 3.500 monstrelink. Jadi sekitar 60 juta. Cuman satu halaman ini. Jadi dia lelangnya per halaman. <laughs> jadi sangat diakui oleh dunia barat, Bapak Ibu. Dan saya mungkin akan bahas sedikit, saya kasih tiga contoh tentang uh, kutipan dari, eh, uh, apa namanya, bait puisi Maulana Rumi. Misalnya begini, ini yang sering saya kutip, Bapak Ibu. Beliau cuma ngomong satu, satu kata pendek, Anda lihat, salah satu ciri. Kata-kata dari Maulana Rumi itu pendek, tapi maknanya dalam. Jadi, kata banyak orang yang menghayati spiritualitas atau divine love atau cinta ilahi, penjelasan satu jam dari seorang guru atau ulama, itu bisa dirangkum dalam satu kalimat yang jauh lebih bermakna, jauh lebih dalam, jauh lebih indah oleh Rumi. Nah ini kekuatannya Maulana Rumi. Beliau bisa apa, merangkum, bisa mengungkap dengan cara yang jauh lebih indah, lebih dalam, dengan satu kalimat, yang itu melebihi dampaknya dibanding ceramah satu jam dari ulama lain yang mungkin menjelaskan secara filosofis. Misalnya ini apa ya Bu, Dia bilang close your eyes, rise in love, and stay there. Tutuplah matamu, lalu bangkitlah bersama cinta, and stay there, dan tetaplah di sana. Coba Anda renungkan, apa, Ibu. Kalau saya boleh menafsirkan ini, dari berbagai macam keindahan yang kita lihat di dunia, indah material, keindahan, yang anda Kenikmatan yang Anda rasakan mungkin secara mulut ketika makan, mungkin ketika berhubungan suami istri, mungkin ketika jalan-jalan. Dari semua keindahan itu, menurut beliau yang paling indah adalah ketika kita menutup mata dan merasakan cintanya Tuhan. Saya jadi ingat ketika saya di India, saya, saya ke tempat seorang guru spiritual yang sangat terkenal namanya Ushuk. Beliau punya 365 Rolls Royce, pokoknya hidup dengan sangat mewah, begitu. Dikasih hadiah oleh murid-muridnya, begitu kasih jam tangan Rolex, kemudian ya pokoknya hidup dengan penuh kemewahan lah. Nggak seperti banyak guru gurus yang lain. Tapi beliau bilang bahwa yang paling indah dari semua ini, bukan ketika saya naik Rolls Royce, dielulukan banyak orang, atau menikmati semua kenikmatan dunia ini. Beliau bilang paling indah adalah ketika saya duduk diam memecahkan mata saya dan meditasi. Jadi rupanya yang paling indah bagi beliau adalah ketika kita menutup mata dan meditasi. Nah, kalau Rumi mengatakan, menutup mata dan rasakan cinta ilahi, nanti Anda menemukan keindahan yang paling indah. Dan karena ini keindahan yang paling indah, so, stay there. Tetaplah di sana selama mungkin. Ada banyak dari kita, Bapak Ibu, itu menemukan keindahan ketika membuka mata. Tapi bagi pejalan spiritual, dari semua keindahan ini, yang paling indah adalah ketika menutup mata dan merasakan cinta ilahi. Karena itu, let's stay there. Jadi, tinggal di sana selama mungkin. Satu ungkapan yang sangat sederhana, tapi menunjukkan kedalaman spiritual yang luar biasa, saya kira. Kalau kita bisa begini, Bapak-Ibu, maka tidak ada lagi yang bisa menyakiti hati Anda. Apapun kondisi hidup Anda, mungkin sesusah apapun adalah secara finansial, Mungkin masalah keluarga, mungkin sakit, tiba-tiba hanya dengan memejamkan mata. Anda menemukan keindahan yang jauh lebih indah dibanding semua itu. Tiba-tiba, semua penderitaan Anda hilang. Jika Anda bisa merasakan cinta ilahi, memang, Bapak Ibu, agak susah menyampaikan ini pada orang tidak pernah jatuh cinta. Tapi Anda tahu kalau Anda pernah jatuh cinta, bahkan kepada manusia sekalipun, asal Anda pernah jatuh cinta, Anda tahu betapa indahnya. Hanya dengan berdua saja, bersama sang kekasih. Itu sebabnya kenapa orang pacaran kadang-kadang seharian penuh, nggak kerasa lewat begitu saja, hanya karena berdua. Nggak penting tempatnya di mana, nggak penting mau aktivitas apa, asal ditemani sama kekasih, semua jadi indah kan pada pengantin baru, Ibu. Itu pada pada manusia. Bayangkan kalau Anda bisa merasakan keindahan yang cinta itu bersama sang pencipta segala ini. Anda tinggal mengkalikan keindahan itu seribu kali lipat. Nah ini hanya bisa dipahami, anda bisa dirasakan bagi para pecinta. Nah, Maulana Rumi menyampaikan itu. Seandainya saja kita semua hati kita dipenuhi oleh rasa cinta, maka untuk mendapatkan kebahagiaan yang paling indah di dunia ini, all you can do is just close your eyes, rise in love, and stay there. Cukup dengan memejamkan mata Anda, rasakan cintanya, bangkit dalam cinta. Anda nah, lihat, saya menggunakan uh, kata rise in love, bukan fall in love. Kenapa banyak orang itu liru, mencintai kok jatuh, jadi fall in love. Itu sebabnya kenapa banyak orang menderita karena cinta. Kalau saya nggak suka menggunakan kata-kata fall in love, saya suka menggunakan kata-kata rise in love. Cinta itu jangan bikin Anda jatuh, cinta itu harusnya bikin Anda bangkit. Karena itu, ya bu saya terjemahkan kuisinya Rumi ini dengan Close your eyes, lies in love, and stay there. Anda mencari keindahan yang paling indah, Anda ingin terbebas dari berbagai macam penderitaan, gampang. Cukup pecahkan mata Anda, rasakan cintanya, maka Anda menemukan keindahan yang paling indah. That's why, stay there tetap di sana, ini uh, yang pertama mungkin, saya ambil tiga aja, bayangkan dari 25.000 baik, saya cuma ambil tiga aja kali ini, <laughs> yang kedua misalnya, ini saya kutip, saya tahu ini justru dari bukan dari Rumi langsung, tapi dari Wendaya, kalau Anda pernah itu training safe total solution, saya sampaikan salah satu sumber dari materi luck factor, faktor keberuntungan itu dari Wendayer. Wendayer itu tokoh eh, pengembangan diri. Gurunya Anthony Robbins. Kalau anda paham ilmu pengembangan diri, apa ya pun ada tiga mata pada pertama motivasi. Ini Anthony Robbins adalah orang yang paling terkenal di bidang ini. Ciri-cirinya teriak-teriak, motivasional, suaranya keras. Pokoknya orang masuk ruangan langsung semangat. Ini Tony Robbins, motivasional. Mata kedua, Mata Stephen Covey, itu kalau beliau training, beliau bilang, oh enggak, yang penting bukan motivasi, yang penting bukan Anda PD, mudah semangat, bukan itu. Yang penting adalah mematuhi hukum alam. Jadi beliau bilang, e, kalau mau sukses, itu bukan perkara bagaimana termotivasi semangat luar biasa, bukan. Tapi Anda cukup patuhi hukum alam, nanti hidup Anda akan sukses. Apa hukum alam itu? Kata beliau, ada tujuh hukum alam yang paling penting untuk menjadi manusia yang sangat sukses, yang sangat efektif. Anda bisa baca di buku beliau, salah satu buku paling berpengaruh abad 20, kata majalah CEO, dan kata banyak ahli pengembangan diri, beliau banyak bilang bahwa sebenarnya itu pengembangan diri, Anda bisa baca semua di Seven Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Karya-karya yang lain, buku-buku yang lain cuma catatan kaki, itu katanya banyak orang. Dan saya sendiri apa ya bu? Saya sudah baca mungkin ribuan kali buku dan uh, training tentang masalah pengembangan diri dan saya mengakui self discovery ini yang sangat luar biasa memang. Saya sampai uh, beli bukunya yang sama tiga kali. Saya baca habis, sampai rusak, beli lagi yang baru sampai beli baru tiga kali. Saya waktu saya kuliah saya sudah ngejankan ini ke para manager. Saya masih mahasiswa. Udah mengajarkan saya day ke kepada mana manajer. Ini materi yang kedua, matern yang Stephen Covey. Nah, dulu saya pikir yang paling hebat matern yang Stephen Covey. Sampai saya ketemu Wyn Dyer, beliau mengajarkan tentang hal yang lebih dalam lagi. Beliau bilang kalau kita mau sukses dan bahagia, itu bukan dengan cara motivasional, bahkan tidak juga dengan, apa, cara natural kayak Seven Coffee ini mengambil prinsip-prinsip hukum malam, tapi lebih ke inspirasional dari kata-kata inspirit atau di zona spiritual kata beliau ketika anda masuk zona spiritual anda masuk zona keajaiban. Nah Win Dyer ini berguru pada banyak tokoh salah satu tokoh yang paling terkenal dalam hidup beliau namanya Maulana Rumi. Ini tokoh non-muslim, belajar pada Rumi yang beliau muslim. Supaya Anda mungkin lebih jelas bahwa Rumi ini pengaruhnya tidak hanya pada orang Islam, tapi juga pada lintas agama itu sangat banyak belajar dari beliau. Apa yang beliau pelajari? Beliau punya kebiasaan. Di Winder ini punya rumah, Bapak-Ibu, di Hawaii, di tepi pantai Maui. Setiap hari, beliau akan bangun tidur, kira-kira jam setengah empat pagi. Lalu ketika beliau bangun jam setengah empat pagi itu, dia akan melakukan meditasi syukur. Jadi dia akan bersyukur selama setengah jam. Selama setengah jam, dia akan menghitung apa saja nikmat karunia Tuhan pada saya selama ini. Dia itu terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih Tuhan saya kau beri nafas, bisa bangun lagi. Terima kasih Tuhan kau beri saya rumah yang masih berdiri indah ini. Terima kasih Tuhan kau berikan saya kesehatan. Terima kasih kau beri, kau beri saya anak-anak yang lucu. Kau, kau beri saya istri yang setia. Kau beri saya ini, ini, ini, ini, ini. Setengah jam, beliau bilang, saya penuhi hati saya dengan rasa syukur. Sampai kira-kira jam empat. Kemudian, baru saya bangun dan ketika saya bangun itu menjelang matahari terbit saya akan lari di tepi pantai jadi saya akan lari dari pantai mau itu kira-kira setengah jam dan beliau bilang ini kebiasaan lari ini selama 15 tahun terakhir tidak pernah satu hari pun saya kelewatan Sangat istiqomah beliau ini. Bahkan ketika saya sudah sedang di hotel sekalipun, saya akan bangun di jam yang sama, cuman saya lari tempat di pantai, saya akan jalan lari keliling hotel itu. Lalu apa yang dia lakukan setelah dia lari? Beliau buka bukunya, kira-kira setelah jam 5, beliau buka buku, buku kosong begitu ya, lalu dia mulai nulis. Dan dia nulisnya begini, ya Tuhan, terserah Engkau mau menulis apa dengan tangan saya ini. Saya hanya berharap inspirasi darimu. Dan dia mulai nulis. Satu hal itu kira-kira paling pendek satu jam, kalau saya sedang dalam kondisi flow, itu bisa empat jam nonstop saya nulis itu. Dan seringkali setelah saya nulis, saya nggak pernah mengedit itu, jadi nggak pernah saya coret, nggak pernah saya ganti tulisan saya itu. Pokoknya saya tulis, pokoknya ispirasi yang keluar, begitu selesai, akan saya kirimkan ke editor saya. Setiap hari kayak begitu, nanti begitu udah satu tahun, biasanya akan jadi satu buku, dan buku yang sudah diedit tadi itu akan dikirim ke saya lagi sama editor saya. Lalu saya baca ulang, dan ketika saya baca ulang, saya tuh kaget-kaget loh, apa ini tulisan saya ya? Nah, saya enggak pernah nulis, saya begini. Jadi, dia yang nulis, tapi kemudian dia lupa bahwa itu tulisan dia. Karena pada waktu itu dia mengalami flow atau semacam trans, begitu ya, dia cuma berdoa, ya, Tuhan. Terus mau menulis apa tentang dengan tangan saya ini? Saya hanya mengandalkan inspirasi dari silahkan gimana, baiknya. Udah, dia nulis aja Kalau lagi full, sampai empat jam ya, paling lama. Kalau normalnya, kita sampai dua jam. Dan nggak pernah saya edit, yang edit editor saya, begitu dibalikin ke saya, saya kaget-kaget, saya akan kaget, itu bukan tulisan saya. Dan kalau Anda baca buku-bukunya buku Win Dyer, Anda akan tahu seberapa dalam itu materinya, konten dari buku itu. Dan dia belajarin dari mana? Dia punya ritual kayak begitu dari mana? Dia ngaku bahwa ritual saya ini, saya ambil dari Maulana Rumi, ya itu dengan cuma satu kalimat, klimipan Bila -bila bilang seperti ini, the morning breeze has secret to tell you, don't go back to sleep. Morning breeze, atau waktu subuh ya, pada waktu subuh itu Tuhan punya rahasia yang mau dibisikkan pada anda. Karena itu jangan tidur lagi. Kalau kita punya kerubutan-kerubutan, kita punya masalah-masalah, atau kita butuh inspirasi-inspirasi dari Tuhan. Bapak Bangunlah jam menjelang subur dan jangan tidur lagi, karena biasanya Anda akan dapat inspirasi-inspirasi dari situ. Jika Anda membuka diri, gangguin di daerah praktekkan ini, tapi dia bukan orang Islam juga. Beliau praktekan ini, saya bangun sebelum matahari terbit. Gitu. Lalu saya syukuri hidup saya setengah jam. Lalu saya bangun dari tempat tidur, saya jalan jogging di pinggir pantai. Lalu saya balik pulang, dan saya cuma berdoa ya Tuhan, terus nangkau mau nulis apa dengan tangan saya ini. Saya berharap inspirasi darimu, dia nulis. Dan lahirlah puluhan buku bestseller dari itu. Bapak. Hanya dengan mempraktikkan satu kalimat pendek yang ditulis oleh Maulana Rumi. Bahkan enggak, beliau sendiri bukan yang menulis ini. Beliau cuman menyampaikan dalam kondisi beliau sedang ekstase spiritual yang menulis dalam muridnya. The morning please I see God to tell you, don't go back to sleep. Waktu pagi menjelang subuh itu, ada rahasia Tuhan yang mau dibisikkan pada Anda, jangan tidur lagi. Terakhir, Bapak Ibu, saya mau kutipkan satu kalimat lagi dari Rumi lagi Maulana Rumi untuk menunjukkan pada anda betapa dalamnya uh, tulisan atau kata-kata beliau ini setelah beliau disentuh oleh gurunya Samsudin Tabrusi ini juga yang sering saya kutip ini saya, saya taruh di desktopnya laptop saya bapak ibu cuma satu kalimat Sangat pendek, tapi benar bener mungkin itu hati saya. Beliau cuma bilang begini, Aku hadir, tapi engkau lupa untuk datang. Coba saya enggak Aku hadir, tapi engkau lupa untuk datang. Ini kata-katanya siapa? Coba, Anda Ini kira-kira ngomong gini siapa? Kalau saya menafsirkan ini, ya, Mbak Ibu. Tuhan, Allah itu setiap saat hadir bahkan lebih dekat dibanding urat leher kita. Tapi kita saja yang tidak datang. Untuk menghayati ini, ya, Mbak Ibu, saya punya analogi. Misalnya Anda lagi penggantian baru. Anda sangat, sangat jatuh cinta, saling jatuh cinta dengan pasangan Anda, Anda semakin baru ini. Lalu Anda akan, Anda berpisah sejenak, dan pasangan Anda bilang seperti ini. Aku tunggu ya kamu di sini. Jadi Anda janjian di sebuah halte bus, misalnya. Aku tunggu di sini jam 12, misalnya. Dan dia hadir sampai jam 12 itu, tapi Anda lupa untuk datang. Dan dia menunggu dengan setia 8 jam. Karena cintanya pada Anda, dia nungguin Anda selama 8 jam. Kenapa? Karena udah janjian. Udah janjian, tadi pagi nanti ya, kita ketemu jam 12. Di bangku ini, aku akan hadir. Karena Anda bilang ya, Tiba-tiba ada dia hadir dan Anda enggak datang. Dan dia tetap setia menunggu selama delapan jam. Dengan penuh cinta menunggu Anda. Tiba-tiba Anda uh lupa saya, ketiduran. Ketiduran 8 jam. Dan Anda balik ke situ, dan dia masih menunggu Anda di sana. Dan akhirnya dia memeluk Anda. Dan dia bertanya, kemana jadi? anda kalau itu anda lagi-lagi kemana aja mas? Aku udah nunggu delapan jam lo tadi. Kira-kira perasaan anda bagaimana? Tuh. Ditungguin dikasih delapan jam, kita nggak hadir. Kalau begitu kita datang, dia masih menunggu di sana. Tanpa kemarahan, dia malah ngeluh kita dia bilang, dia cuma bilang, kemana aja? Dik? Kemana aja, mas? Aku udah nunggu lapan jam di sini. Dan setiap hari Allah seperti itu apa itu? Setiap hari dia nungguin kita di ujung malam. Dan kita tertidur selama delapan jam. Dan nggak sekali dua kali, tapi tiap hari. Ribuan kali bagaimana kira-kira perasaan anda aku hadir tapi engkau lupa untuk datang dan dia tetap menunggu sampai nyawa dicabut dari penggorokan kita itulah bagaimana setianya Allah menunggu kita saya punya cerita Bapak Ibu, seorang Ibu punya anak gadis perempuan yang sangat dia cintai, tapi suatu hari dia sangat kecewa, sangat marah pada anak gadisnya. Kenapa? Karena ternyata anak gadisnya menjual diri menjadi pelacur. Dan si Ibu ini saking marahnya dia, dia usir anak gadisnya. Dia usir karena kemarahan sang Ibu ini, dan akhirnya si gadis ini pergi, Tahun-tahun -tahun, dia pergi hingga suatu hari dia insaf dia pulang kembali ke rumah ibunya. Dia pulang malam-malam, dia ketuk pintu rumah ibunya, nggak ada yang bukain. Kemudian dia coba buka apa begitu ternyata nggak dikunci apa ya, pintu itu nggak dikunci. Dan akhirnya beliau masuk, beliau masuk rumah itu. Ibu udah terbangun dan kaget lihat anak gadisnya berdiri depan dia. Dan tiba-tiba hilang semua kemarahan sang ibu ini dirangkul gadisnya itu. Dan si anak gadis ini mencium kaki ibu dan minta maaf. Tobat ilsa, bu, maafkan maafkanlah saya. Ibu nggak diam saja. Ibu mau nggak maafkan saya. Ibu nya cuma bisa mengangguk sambil berurai air mata. Dirangkul anak gadisnya itu dan si gadis ini penasaran Bu, tapi saya penasaran, kenapa lo gak dikunci pintunya ibu gak takut kemasukan rampok atau pencuri kata ibunya sejak kamu pergi nak, pintu itu gak pernah aku kunci karena aku menunggumu kembali karena aku menunggumu kembali karena aku takut nanti kalau kamu kembali sedangkan pintu terkunci kamu akan pergi lagi. Jadi walaupun aku takut sama pencuri, aku lebih takut lagi kalau kamu nggak bisa balik lagi. Jadi selama kau pergi, Pintu itu pernah aku kunci. Itulah cinta orang tua pada anaknya, Bapak Ibu. Semara apapun dia masih menunggu anaknya kembali. Dan Allah jauh lebih mencintai hambanya, melebihi cinta ibu pada anaknya. Tidak pernah dia kunci pintunya. Untuk menunggu para pendosa, para orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang hobinya berbuat dosa itu, untuk kembali. Dan Allah dengan setia menunggu kita, Bapak. Asal nyawa belum lewat tenggorokan, kita bertobat masih akan diterima oleh Allah. Kenapa begitu? Karena aku hadir. Tapi engkau lupa untuk datang. Tuhan selalu hadir lebih dekat dibanding luar layar kita, tapi kita saja tidak datang. Bapak -Ibu. Nah, hal-hal yang sangat indah ini, yang nilainya menurut saya jauh lebih dalam dibanding sama satu jam itu bisa dirangkum oleh maulana Narumi dalam satu kalimat saja. Cuman ya, mungkin yang yang paham hanya yang pernah merasakan cinta, sementara kebanyakan dari kita mungkin nggak paham. Nah, bapak ibu? Saya ingin berbagi pada anda hal semacam ini. Saya sampai bingung memberikan training itu. Training ini judulnya apa? Saya bingung juga, bapak ibu? Sampai akhirnya ya sudah saya dari judul The Journey of Love with Rumi. Perjalanan Cinta dengan Maulana Rumi. Dan seperti itulah kontennya ya. <laughs> ini cuplikan. So, Bapak ibu sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan pada Anda? Saya, Bapak-Ibu, ingin mengajak Anda dalam sebuah perjalanan selama 25 hari untuk merasakan tiga dimensi cinta. Seperti apa itu? Jadi, kita mau akan bikin training, kita mulai tanggal 15 Januari nanti. Judulnya tadi itu, Journey of Love with Maulana Rumi, di mana ini materinya trainingnya training online mbak ibu online seperti biasanya seperti sekarang ini, tapi selama 25 hari, di mana terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama, pada tanggal 15 Januari, Insya Allah kita akan buka dengan webinar semacam ini, kira-kira tanggal 15 Januari malam, ibu gitu ya jam 11.30. Tujuannya untuk ngasih overview untuk membuat anda siap open your heart to rise in love untuk membuka hati anda untuk siap-siap rise in love tangkit bersama cinta pada Allah itu hari pertama kita kick offnya tanggal 15 Januari Insya Allah nanti dengan webinar semacam ini untuk overview isinya apa saja demi ini apa saja yang harus dilakukan dua puluh lima hari ke depan kita ngapain saja dan untuk menyiapkan hati anda mulai terbuka untuk merasakan cintanya Tuhan. Lalu bagian kedua, ini 11 hari, tanggal 16-26 Januari, di mana pada tanggal itu, insya Allah, saya akan ke Turki. Saya akan melakukan perjalanan cinta, the journey of love, langsung ke tempatnya Maulana Rumi di Turki. Dan selama 11 hari ini, saya akan sharing pada Anda, selama perjalanan ini. Sebenarnya berupa apa Pak? Ya nanti kita lihat karena saya belum, belum benar-benar tahu seperti apa situasinya. Tapi Insyaallah dalam bentuk uh, artikel, kemudian juga dalam bentuk foto-foto mungkin selama perjalanan itu supaya anda tahu situasinya. Kadang dalam bentuk voice note di mana saya akan memberikan rekaman-rekaman suara, rekaman-rekaman uh, sumara begitu tentang perjalanan itu. Yang semuanya ini untuk mengantarkan anda merasakan cinta tiga dimensi. Cinta pada Tuhan, pada makhluknya, dan pada diri sendiri. Jadi ini bukan untuk pamer perjalanan, pamer liburan. Bukan, Bapak Ibu. Ini kita, saya mengajak Anda untuk merasakan the journey of love. Perjalanan cinta bersama Maulana Rumi. Dan bertepatan dengan itu, memang saya sedang eh, berziarah lah, berziarah sambil, sambil, jalan, sambil jalan ke Turki untuk merasakan aura cintanya Maulana Rumi. Itu 11 hari berjalanannya Bapak-Ibu, kita ke beberapa kota di sana, salah satunya yang paling penting adalah tempat, tempat tinggalnya Maulana Maul Rumi, tempat peristirahatan terakhir beliau di Maulana Rumi yaitu di Konya. Konya ini kota tertua di dunia katanya, umurnya sudah udah, 8000 tahun. Mungkin salah satu kota tertua di dunia umurnya udah 8.000 tahun. Jadi udah sangat kuno begitu kotanya. Dan Pak Rumi saat-saat terakhir hidupnya tinggal di situ, ngajar di situ, nulis bukunya di situ. Dan juga pada akhirnya, makamnya pun juga di, di konnya ini. Nah, saya ingin mengajak Anda merasakan aura cinta itu. Dalam bentuk sharing perjalanan gitu ya. Selama 11 hari ini jadi agak, agak ringan begitu. Nah, nanti baru di bagian ketiga, setelah kita pulang, nanti pulang tanggal 26 istirahat sebentar, tanggal 29 Januari sampai 8 Februari, selama 11 hari lagi, baru kita akan intensif belajar, Bapak-Ibu, dalam enam kali webinar. Dalam enam kali webinar, di mana eh, itu kita lakukan setiap dua hari sekali, jadi satu hari ini webinar, besok enggak, untuk, besok untuk praktek, lusahnya webinar lagi, Kemudian e, besoknya lagi praktek lagi, jadi selang-seling begini. Jadi Anda e, ikut webinar, kemudian praktek, webinar, praktek, webinar, praktek, sampai 11 hari. webinar enam kali. Dan kalau Anda nggak bisa hadir live seperti ini, Anda akan dapat rekamannya. Bahas apa? Tiga Dimensi Cinta dan rangkuman 50 Jalan Cinta. Apa itu Pak Tiga Dimensi Cinta? Nah, Sebelum saya ke sana, saya ada lihat dulu, Bapak Ibu, ini ini tentatif ya bisa berubah karena saya menyesuaikan dengan kondisi nanti yang namanya journey, Bapak Ibu, sebuah perjalanan expect di unexpected, anda harus siap ketika ada perubahan-perubahan. Saya hanya bisa ngasih gambaran besarnya, tapi mungkin pada eksklusinya bisa saja berubah-berubah. Tapi intinya Anda, saya ajak untuk bersama saya melakukan perjalanan cinta selama 25 hari total. Yang pertama adalah kick off, satu hari, hari pertama kita kick off, pengantar, webinar pengantar. Lalu 11 hari itu Anda akan menemani saya jalan-jalan sambil belajar tentang cinta di Turki bersama Maulana Rumi gitu ya dan Anda enggak harus ikut saya ke sana Bapak Ibu. Anda tetap di rumah Anda gitu. Ini online, ini online training. bukan Anda ikut sama saya. Anda ikut boleh, tapi kebanyakan di antara Anda enggak akan ikut sama saya. Anda tetap di rumah Anda, saya akan menemani Anda sharing pada Anda selama perjalanan untuk kita merasakan apa saja. Bukan untuk pamer apa pada Anda tentang kita jalan-jalan bukan, tapi untuk supaya Anda bisa meresapi, meresapi jalan cinta yang diajarkan oleh Maulana Rumi ini. itu ya, nah bagian ketiga itu, ketika kita sudah pulang istirahat dua hari, kemudian kita di rumah, kita akan lakukan webinar intensif selama 11 hari, di mana itu selang-seling dua hari sekali, enam kali webinar, total 25 hari. Nah, topiknya apa? Bapak Ibu yang pertama. Kita akan belajar tentang tiga dimensi cinta. Tiga dimensi cinta, yaitu mahabba nafsiah, love yourself, lalu mahabba insaniah, love others, mencintai semua makhluk Tuhan, dan yang terakhir mahabba ilahiyah, love God, mencintai Tuhan. Nah, kita akan bahas ini, di mana ini juga akan diperkaya, Bapak Ibu, Insya Allah, dengan materi yang saya percaya dari Stanford University tentang terutama tentang mantan Insaniah, tentang mencintai sesama itu seperti apa, loving kindness and compassion seperti apa secara ilmiah. Jadi seperti yang Anda tahu, semua materi kita ini, Insya Allah, memenuhi tiga, tiga syarat. Yang pertama, ila ilmiah. Jadi adalah landasan ilmiahnya, nah ini akan saya dari Stanford University eh, tentang, tentang cinta pada sesama manusia, gitu ya. harta Insaniah, Compassion, Loving Kindness, lalu Ilahiyah, nah ini selalu ada referensi spiritualnya, nah ini yang tentang cinta pada Tuhan, terakhir aplikatif. Saya nggak ngomong yang muluk-muluk, tapi yang bisa Anda aplikasikan langsung dalam hidup Anda, dan berdampak nyata, impactful nah ini tiga materi dasar kita, bapak ibu selama 25 hari ini, dan sebagai suplemen, sebagai pelengkap, juga saya akan sharing eh, materi yang saya ambil dari buku yang akan terbit, yang akan terbit Insya ini. judul bukunya kurang lebih 50 Jalan Cinta Menuju Tuhan. Nah saya punya 50 artikel tentang bagaimana Jalan Cinta Menuju Tuhan. Ini yang 40 saya ambil dari kata-katanya Samsudin tamprisi gurunya Maulana Rumi. Jadi Maulana Rumi ini berubah total cara-cara ketemu gurunya Samsudin dan kalau Anda ingin tahu apa yang diomongkan gurunya pada Rumi. Nah, itu akan saya sampaikan di sini. Ada 40 40 kata-kata dari Sam Tabrisi. Disebut dengan 40 rules of love. 40 kaidah cinta ilahiyah. Yang diajarkan Maulana Tabrisi pada Maulana Rumi. Yang gara-gara itu, Maulana Rumi berubah total menjadi uh, Sang Pecinta Agung. Menjadi guru para pecinta. Nah, 50 Salah Cinta Tuhan ini Abaibu, ini akan jadi buku nanti insya Allah. Bahkan saya berencana untuk bukan hanya 50, bisa jadi 70, bisa jadi 99. Cuman yang sudah jadi itu ada 49 sekarang, hampir 50. Lainnya akan saya share pada anda rangkumannya. Dan pengayaannya. Jadi itu, Mbak Ibu, eh, ya akan kita share selama 25 hari, saya kali cuplikan contohnya, Mbak Ibu. Dari 50 tadi itu, saya berikan contoh satu. Nih. Satu contoh. Tentang memandang Tuhan. Jadi, ya, Bapak-Ibu, cara kita mempersepsi Tuhan bakal berdampak langsung pada apa yang kita rasakan dalam diri kita. Sekaligus mempengaruhi apa yang cenderung dialami atau terjadi dalam hidup kita. Jadi, apa yang terjadi dalam hidup Anda, Bapak-Ibu, itu sangat dipengaruhi atau bahkan sangat tergantung dengan bagaimana cara Anda memandang Tuhan. Jika kita memandang Allah atau Tuhan sebagai figur yang suka menebar kemarahan dan ancaman, maka suasana hati kita pun akan kerap diwarnai rasa takut dan rasa bersalah. Ekspresi diri kita lebih sering diliputi kemarahan dan dorongan menyalahkan keadaan atau orang lain. Sebaliknya, apabila kita menganggap Tuhan sebagai figur yang penuh cinta dan belas kasih, maka suasana hati kita akan dipenuhi rasa cinta, syukur, dan kedamaian hati. Dan ekspresi diri kita akan diwarnai kelembutan. Cara kita memperlakukan orang lain, keluarga, dan semua orang cenderung diwarnai kelembutan, empati, dan serba memaklumi atau memaafkan. Tapi ada orang tanya, Pak, bukankah Tuhan juga maha menyiksa meskipun dia maha mengasihi. Sadidul Iqob yang sangat keras siksaannya. Maha memaafkan, tapi juga sekaligus maha menghukum dan adil beliau. Ya benar, Bapak Ibu, namun rahmat Allah senantiasa mendahului murkanya. Kasihnya jauh lebih luas ketimbang amarahnya. Bahkan dia pun rela menanti hingga di ujung usia kita. Menanti kita untuk kembali padanya. Serta bersedia menghapus seluruh kesalahan kita selama puluhan tahun. Asalkan pertobatan dilakukan dengan sungguh-sungguh sebelum nyawa berada di tenggorokan. Uliya ibadiyalladzina asrafu ala Katakan Muhammad pada orang-orang yang tidak keterlaluan ugal-ugalan dalam berbuat maksiat sendiri. Katakan pada mereka, Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Inna alloha yafirudzuluhu bajami'ah. Karena sesungguhnya Allah sanggup menghapuskan semua dosamu. Inna Karena dia sang maha pemurah sang maha Penyarian. itu Anda bisa baca di surat Az-Zumar so, Ibu eh, ini satu artikel dari 50 tadi itu jadi Anda akan dapat rangkuman dari yang kayak begini-begini ada 50 hal lalu saya kutip juga kata-kata yang tadi samstabilisi dalam bahasa Inggrisnya ini kan terjemah dalam bahasa Indonesia serta dengan tafsirnya begitu ya akan saya berikan juga kutipan bahasa Inggris ya plus latihannya. Latihan yang bisa Anda lakukan aplikatif. Karena itu lewat latihannya dalam topik ini misalnya periksalah suasana hati kita. Ada apakah di sana? kesedihan, khawatirkan, kegelisahan atau kedamaian hati, cinta, empati. Periksalah cara kita memandang Tuhan. Apakah Dia serta lemah lembut atau keras? serta memaafkan atau menghukum, mencintai atau membenci. Nah, coba anda bandingkan antara suasana hati anda dan cara anda memandang Tuhan. Biasanya akan terjadi kesesuaian antara kedua-duanya. Kalau suasana hati anda gelumi, stres, biasanya anda memandang Tuhan sebagai figur yang keras, mudah marah, mudah tersinggung. Gitu. Sementara kalau anda cara hati anda damai, penuh rasa syukur, rasa cinta biasanya anda memandang Tuhan tanah memandang Tuhan dengan pandangan bahwa Tuhan penuh rohul rohain. So, bapak ibu, kalau anda ingin mengubah suasana hati anda, ubahlah cara anda memandang Tuhan, memandang Allah. Nah, materi-materi kayak begini, bapak ibu, ini yang akan kita sharing pada anda, ya akan kita sharing pada anda, bapak ibu selama 25 hari, sejak 15 Januari nanti. Nah, kalau Anda punya dua pilihan, Bapak-Ibu ya. Anda ikut sepenuhnya lewat online, selama 25 hari itu lewat online, atau pilihan kedua, Anda juga lewat online, tapi juga ikut membersamai kami. Jadi ikut berangkat ke Turki. ini pilihan kedua. Jadi enggak harus berangkat ke Turki, ya, Bapak-Ibu ya. Anda nggak berangkat pun saya akan sharing banyak materi selama saya di Turki dan selama ketika saya pulang. Tapi kalau Anda juga ikut berangkat ke Turki, boleh juga. Nanti Anda akan ikut dengan kami. Plus nanti setelah pulang Anda juga ikut yang online-nya ini. Nah kalau ikut ke Turki, di antara yang kita kunjungi Bapak ibu? Ini saya dapat informasi dari travel agentnya. Misalnya ini Selat Bosporus, ini selat yang sangat istimewa. Karena ini membelah antara benua Asia dan benua Eropa. Jadi kalau Anda lihat yang sebelah sebelah kanan itu, atau sebelah kiri saya kurang jelas ini, itu Anda akan ada di Turki bagian Asia. Sementara kalau Anda menyebrang ke Selat ini, Anda akan ada di Turki bagian Eropa. Makanya Turki itu sebagian Eropa, sebagian Asia. Dibelah dengan selat Bosporus. Nah, kita akan berkunjung ke dua belah sisi ini. Dan Anda akan melihat memang kebanyakan orang Turki itu ya cakep-cakep ya, matanya biru, putih, kulitnya putih kayak orang Eropa, tapi juga punya hidung yang mancung kayak orang eh, timur tengah, itu utama Asia. Itu. Ini kalau kita menyeberang status borus, oh ya kita pakai Turkish Airlines insya Allah. jadi mas kami menertakan Turki, nggak Dan ini memang bisa murah karena disponsori oleh presidennya, oleh jadi Presiden Turki itu memberikan uh, semacam subsidi untuk turis. Nah, dia agak lucu ini. Saya itu punya punya teman uh, semasa saya MBA di Inggris, beliau warga Turki, Istanbul. Beliau bilang kami warga Turki itu lockdown, kita nggak boleh keluar. Weekend kita nggak boleh keluar. Nah, tapi turis boleh masuk. Jadi warga Turki nya disimpan di rumahnya masing-masing, tapi turisnya boleh boleh masuk ke situ. Jadi mungkin supaya kita nggak saling menularkan gitu kali ya. dan malah disubsidi sama pemerintah Turki dengan penerbangan yang murah gitu ya makanya ini akan sangat murah investasinya ini slot dan apa eh, maskapai Turkish Airlines kita juga akan ke kapal Kappadocia ini tempat balon-balon udara di sini anda bisa lihat salah satu kota yang sangat indah dan kalau anda mau ya anda bisa ikut, ikut e, balon udara kalau, gak, kalau takut ketinggian anda bisa naik jeep untuk apa mengelilingi kota yang sangat indah ini ini salah satu yang kita kunjungi lalu juga ini di e, Istanbul kalau oh, saya nggak salah ini masjidnya um, masih Biru sama sama Hagia Sophia ya, yang baru dibuka itu nah ini kita juga ada pamu kali tamu kali itu kolam mineral air panas, jadi ini kayak apa, pemandian air panas gitu ya. Dan di atasnya juga ada banyak balon udara kalau Anda suka ikut balon udara. Nah ini museum juga yang sangat terkenal, yang sangat indah Bapak Ibu, namanya museum Topkapi, kita akan ke sini juga, satu-satunya museum yang isinya itu barang-barang peninggalan para Nabi. Jadi ada barang-barang peninggalan para Nabi itu ditaruh di sini. Mbak Ibu. Kok bisa kok bisa nemu ya, ya? karena tadi Turki ini kota yang sangat tua. Mbak Ibu. Bahkan di Konya itu umurnya 8.000 tahun. Sementara katakanlah Nabi Isa itu 2.000 tahun yang lalu. Nabi Musa mungkin baru 4.000-3.000 tahun yang lalu. Jadi mereka punya barang-barang peninggalan dari para Nabi ini disimpan di museum ini, museum Topkapi dengan pemandangan cafe yang view terbaik menghadap selat Pospolus. Nah, yang mau uh, selfie di sini, mau apa? Ngevlog di sini juga boleh, ya, ibu. Nah, ibu, Saya ke sana salah satunya adalah kita akan bikin banyak konten. Jadi uh, konten video maupun foto maupun uh, tulisan nanti Insya Allah sepanjang jalan ini. Jadi Anda akan mendapatkan update-update uh, apa yang saya alami, saya rasakan sebagai perjalanan, dapat foto, dapat video, yang semua itu topik utamanya adalah untuk mengantarkan Anda menapaki jalan cinta menuju Tuhan, merasakan keindahan cinta ilahiya, sekaligus juga cinta insania pada saat manusia dan mencintai diri Anda sendiri juga. Karena kita nggak bisa mencintai siapapun sebelum kita mencintai diri kita. Bukan narsis ya, tapi cinta yang sebenarnya bukan bukan kementingan diri sendiri, bukan. So, tiga dimensi cinta ini apa ibu yang akan kita asah sepanjang kita jalan di Turki. Kemudian di Bolu, saya nggak tahu kita sempat ke sini apa tidak, tapi ini kota Pelabuhan juga yang sangat indah di sana. Lalu kita juga akan ke Efesus. Efesus ini kota yang dibangun 3.000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ini bahkan 1.000 10 tahun sebelum Nabi Isa lahir, mungkin zaman Nabi Musa kali ya. Bahkan pada zaman itu dia udah bangun stadion dengan kapasitas 25.000 orang. Jadi eh, kita akan ke kota tua ini supaya tahu peninggalan peradaban umat manusia ribuan tahun yang lalu. Bahwa kita ini bukan orang paling penting di dunia, Bapak Ibu kita ini hanya ada sebentar di bumi ini seperti ratusan miliar manusia sebelum kita. Jadi jangan merasa hebat, jangan merasa sombong, supaya kita merasa bahwa kita ini bagian kecil dari umat manusia. Gimana caranya biar saat kita hidup yang cuma sebentar sekali ini bisa meninggalkan warisan berharga untuk umat manusia. Bisa nasi bikin fila akhirin. Itu doanya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu berdoa pada Allah, Ya Allah jadikanlah saya wajah ali lisa nasibikin fila akhirin. Jadikanlah saya menjadi contoh teladan yang indah, buat bibir yang indah buat generasi-generasi setelah saya. Dan terbukti doa beliau dikabulkan sama Allah. Nah, kita Bapak Ibu kalau bisa meniru Nabi Ibrahim ini. Hidup dengan cara bagaimana supaya saat kita meninggalkan dunia ini, dunia menjadi tempat yang lebih indah, lebih baik buat generasi setelah kita. Ini kalau kita juga akan ke Uludak, Bursa, ini pas musim dingin. Nanti, nanti kita berangkat ini saat musim dingin, gak, Pak Ibu. Nanti siap-siap bawa baju musim dingin. Beberapa akan ada salju di sana seperti di Uludak, Bursa ini. Jadi kalau Anda ingin nombak, salju juga ada di Turki. Ya nggak selalu ada. Ya kita lihat nanti kita dapat apa tidak tapi memang ini sedang musim dingin jadi kemungkinan dapat salju bisa jadi terjadi oke jadi yang mau ikut berangkat ke Turki ya siap-siap pakai baju dingin bapak. kalau belum punya ya nanti kita beli di sana nah yang paling penting bapak ibu kita akan ke konya konya ini ada tempat Maulana Rumi eh, tinggal terakhir di sini itu itu makam beliau dan ini adalah tarian yang baru-baru diambil ini 17 Desember yang lalu kita tahu 17 Desember adalah hari kelahiran Seth dari 15 tahun yang lalu apa ya, 17 Desember 2005 itu saya memberikan training yang pertama training ke para guru 350 orang guru Ustadz Ustana Jawa timur kita gratiskan saya memberikan training itu ketika isi saya hamil 9 bulan. Dan saya masih ingat sekali ketika training selesai, saya minta doa ke para peserta anak isi saya hamil 9 bulan, semoga anak saya lahir dengan selamat begitu ya. Alhamdulillah, 14 hari kemudian anak saya lahir di tanggal 1 Januari 2006. Nah, jadi besok ini ulang tahun dan anak saya yang ke-15, anak saya yang pertama. Yaitu 17 Desember adalah ketika saya pertama kali bikin training ulang tahunnya saya 15 tahun yang lalu, tapi itu juga tanggal meninggal wafatnya Maulana Rumi, 17 Desember. Tapi 750 tahun yang lalu beliau meninggalnya. Jadi 750 tahun yang lalu sekitar itu. Nah, setiap tanggal itu di, di apa namanya, diperingati sebagai the wedding days. Jadi hari pengantin baru, hari pengantin begitulah. Kenapa? Karena menurut Maulana Rumi, hari meninggal kita itu adalah hari dimana kita bertemu dengan Sang Maha Kekasih. Jadi, mestinya hari yang paling indah dalam hidup kita, bukan hari yang kita takutkan. Nanti, banyak orang itu takut mati, kalau menurut Maulana Rumi, dan itu, dan itu, saya benar-benar saya resapi itu, Amba Ibu bahwa hari kematian kita itu harusnya hari yang paling indah. Kenapa? Karena pada saat itu kita akan bertemu dengan Sang Maha Gengasi. Karena itu disebut dengan The Wedding Base di mana di, di Konya ini. Ini foto yang Anda lihat di orang Wirling dari sini. Ini diambil 17 di Desember 2020 kemarin. Ketika apa, e, diperingati hari wafatnya Maulana Rumi. Soap Ibu, ini yang akan kita lakukan. Uh, dan untuk mengakhiri ini, saya ingin sampaikan pada anda kata-kata makan -kata ruby juga When sitting out on a journey, do not seek advice from those who have never left home. <laughs> Ketika anda sedang melakukan jalan cinta menuju Tuhan, jangan tanya minta nasihat ke orang yang nggak pernah keluar rumah. Jadi dia jalan aja nggak pernah kok itu dia mau membimbing kita gitu ya. Nah, alhamdulillah saya gak sering bapak ibu ke luar negeri, cuma emang memang ke Turki saya belum. Tapi insya Allah kita akan bersama-sama kita akan menapaki jalan cinta menuju Tuhan. So ini training kita bapak ibu 25 hari, 25 days journey of love with Maulana Rumi. Jadi trainingnya 25 hari, Journey of Love, Perjalanan Cinta, di mana kita akan belajar pada Maulana Rumi. Trainingnya full online, Live Online Training from Turki. Selama 25 hari itu, kita akan online penuh, apa ya Bu, dari 15 Januari sampai 8 Februari. Dan di tengah-tengah itu, saya akan melakukan trainingnya dari Turki. Gitu ya. Jadi Anda enggak harus ikut saya, Anda tetap online saja, Dimana kontennya adalah ini, tiga hal, Love yourself, mahatta nafsiah, cintai diri Anda. Love others, cintai orang lain, mahatta insania. rahmatan lil alamin. Lalu love God, mahatta ilahiyah, mencintai Tuhan. Plus, rangkuman dari 50 jalan cinta mencintai Tuhan. Dimana motto kita adalah Close your eyes, rise in love, and stay there. Nah, untuk melakukan semua ini, abah ibu berapa investasinya? Anda tahu kita di training chef total solution itu 8 kali pertemuan selama dua minggu, investasinya 3 ,5 juta setengah. Nah, kita ini mirip dengan itu, abah ibu tujuh kali per, 7 kali webinar yang like gini, tapi ditambah dengan catatan perjalanan dan bukan dua minggu tapi tiga minggu lebih, 25 hari. Jadi pantasnya atau normalnya harganya mestinya lebih tinggi dibanding total solution dan 25 hari training yang tujuh kali itu pertemuan. Jadi kalau tujuh kali pertemuannya saja itu setara dengan total solution tiga juta setengah. Sementara separuhnya yang perjalanan ke Turki saya kira juga dinilai kira-kira separuhnya itu maka tidak berlebihan kalau Sebenarnya, Bu, Ibu, normalnya training ini, training plus mentoring ini selama 25 hari, normalnya investasinya 6,8 juta. Saya bahkan kemarin memberikan training di Kemenkes in-house itu tiga hari, cuma tiga hari dua malam plus empat kali webinar itu investasinya 7,9 juta. Nah, Anda ini normalnya, Bu, Ibu, 6,8 juta tapi kita berikan diskon separuhnya cuman 3,4 juta. Jadi dari harga normal 6,8 juta karena saya kira kebanyakan di antara Anda adalah alumni apa Ibu, maka diskonnya 50%, 3,4 juta saja. Tapi itu pun masih kita diskon lagi separuh lagi Aba Ibu, jika Anda segera bertindak. Jadi orang pertama yang lunas siapapun yang pertama mendaftar itu diskonnya 75% lihat cuma 1,7 juta cuman apa, Ibu karena harga normalnya 6,8 juta dan saya ingin memberikan semua orang minimal 50% 3,8 juta maka setelah orang pertama daftar orang kedua yang daftar investasinya naik 17 ribu orang pertama 1,7 juta nanti orang kedua akan 1,1 juta 717.000 orang ketiga 1 juta ribu naik kira-kira setengah persen tiap ada orang yang daftar maka kalau anda orang yang ke 100 Bapak Ibu Anda akan investasinya disuruh 50 yaitu 3,4 juta harga asli 6,8 juta Diskon 50 3,4 juta. Tapi kalau anda bertindak cepat, diskon terbesarnya adalah 75 persen 1,7 juta. Jika anda pendaftar pertama, anda pendaftar kedua, maka investasinya naik 17 ribu. Anda ketiga, investasinya naik 34 ribu. Begitu terus. Kalau anda orang ke-50 yang daftar, maka investasinya adalah kira-kira satu -kira juta, sorry dua juta lima ratus. 2 ,5 juta, 2 juta setengah, kalau Anda orang ke 50, kalau Anda orang ke 100, investasinya 3,4 juta. Jadi, bagi yang serius ingin ikut hadir, memang tidak untuk semua orang ini, ini hanya untuk orang-orang yang menghargai cinta ilahi, orang-orang yang ingin jalan bareng sama saya, merasakan cinta ilahi. Untuk itu, investasi cintanya adalah 1,7, sorry, 3,4 juta, tapi kalau Anda segera ketindak, anda Dapat diskon 75 persen cuma 1,7 juta dan orang kedua naik 17.000 ribu ketika begitu terus sampai nanti harga maksimalnya diskon 50 persen 3,4 juta. So apa Anda harus segera kalau memang Anda uh, ingin ingin apa? Ingin bersama kami dan overnya sudah ada, tinggal Anda klik, Anda tinggal klik di klik offer daftar sekarang. Kuponnya adalah Rumi 25 atau Anda anda atau Anda hubungi orang yang tadi mengajak Anda ke webinar ini. Saya sarankan Anda hubungi beliau. Mungkin beliau punya kupon diskon yang lebih bagus dibanding ini. Tadi diskonnya 50% dengan kode kupon rumi25. Anda tinggal klik di kolom over dan ingat Bapak Ibu yang daftar pertama dapat harga yang paling murah. Orang berikutnya naik 17.000, orang berikutnya naik Rp17.000, berikutnya Rp20.000. Begitu terus sampai nanti yang paling mahal anda akan bayar 3,4 juta dan 3,4 juta itu pun sudah diskon 50% dari 6,8 juta so itu bapak ibu untuk yang ikut training online pak kalau saya ingin ikut ke Turki bagaimana pak nah bagi anda yang ingin bersama kami ke Turki bapak ibu, boleh silahkan, nanti anda akan ditemani oleh empat orang paling tidak. jadi saya sendiri akan berangkat insya Allah lalu dengan mas Duyan Anggara, co-foundernya Uh, Logos Village, ini beliau akan menemani saya juga untuk ambil gambar, untuk ikut foto bareng, untuk ikut bikin konten karena beliau ini yang jago tentang apa ya, bikin konten lah video maupun uh, gambar Masa akan ikut dan beliau juga ahli digital marketing jadi kalau Anda ingin belajar lebih dalam ngobrol-ngobrol dengan beliau, konfrontasi Anda bisa uh, ikut bersama kami lalu juga Pak Jamil Azaini sudah confirm akan ikut kita juga Nah, dan beliau juga bisa tanya, siap kalau misalnya di sana uh, diminta untuk ngisi atau Anda mungkin ngobrol-ngobrol dengan beliau atau foto bareng mungkin di Balon Udara atau dimanapun yang pas, itu anda uh, foto bareng dengan beliau. bilang ditemani oleh istrinya istri beliau, Mbak Sofia Pitrix, uh, pendiri Kampung Hening, menulis juga. Jadi ibu-ibu mungkin akan lebih nyaman kalau Anda ngobrol-ngobrol dengan uh, Mbak Sofi. Dan ya, karena kita berpergian bareng, Bapak, Ibu, jadi Anda akan dapat bonus konsultasi gratis. Maksudnya bukan konsultasi resmi, ya, Bapak, ibu, tapi ya. kita sampai, -sampai jalan bareng, kita ngobrol-ngobrol yang bisa. Bukan foto-foto bareng dan ngobrol akrab selama perjalanan. Itu bersama kami, saya, Mas Angga, Pak Jamil, dan Mbak, Mbak Sofi. Ini 11 hari ke Turki, oh iya, biayanya berapa? 18,5 juta. Jadi ini untuk biaya ke Turki-nya saja selama 11 hari. Sudah termasuk asuransi COVID, sudah termasuk tiket pesawat, masuk museum, penginapan, dan makan yang yang tersedia selama di sana. Selebihnya, eh, yang tidak termasuk ini mungkin eh, nanti agak, kalau Anda berminat, nanti Anda tinggal tanya saja ke Pak Reta akan dijelaskan lebih detail ke mana saja kita 11 hari. Yang ikut apa saja, yang ikut apa saja. Jadi 18,5 juta, Bapak-Ibu, untuk yang traveling saja. Kalau saya ikut ke Turki sambil ikut training, Pak, ya tinggal ditambahkan. Jadi Anda tinggal tambahkan 18,5 juta, tambah 1,7 juta kalau Anda orang pertama. Kalau Anda orang ke-100, ya tinggal ditambahkan 3,4 juta. Jadi, Bapak-Ibu, silahkan, Anda boleh ikut bersama kami atau boleh ikut training online saja, bebas, tapi manapun yang Anda ikut, Harapan saya cuma kita sama-sama akan saling menguatkan untuk jalan cinta menuju Tuhan. Terakhir, apa Ibu, saya ingin bacakan, oh ini sebelum saya bacakan dua, dua kalimat terakhir dari Rumi, ini ada Bu Istiqomah Munawar. Pak, saya daftar yang pertama ya, Pak. Silakan, Bu, kalau Ibu mau daftar pertama, caranya langsung klik over ya, Bu. Karena ini otomatis, ya, Bu. Jadi bukan kami yang ngatur, Bukan kami yang ngatur siapa pertama, siapa ke-50. Asal Anda klik yang pertama, lalu Anda segera bayar, ya Anda akan dapat segitu. Jadi nanti otomatis sih. Kalau Anda daftar sekarang, Anda klik yang daftar sekarang itu di over itu nanti akan ketahuan Anda perlu bayar berapa. Nah, nanti di situ Anda akan tahu Anda nah yang pertama apa yang ke-10 apa yang ke-50 dan langsung muncul berapa harganya. Jadi bukan saya yang ngatur harganya, Bu. Itu udah otomatis per sistem. Nanti kalau benar Bu Istiqomah pengen, jadi yang pertama segera saya klik. Oke, silakan klik di offer uh, Nanti ada rekamannya enggak Pak Reva? Rekamannya ada bu, baik yang ini maupun yang nanti uh, webinar kita selama di sana, itu juga ada rekamannya. Buning. Hari meninggal kita adalah hari yang paling indah karena bertemu dengan sang Maha kasih. Iya bu, benar bu. Makanya jangan takut mati bu, jangan cari mati, jangan kepingin mati, tapi juga jangan takut. Ngapain takut dong, itu hari ketemu sama sang Maha kasih? Masya Allah indahnya cintanya Allah. Oh iya bu, kalau pernah kena ini bu, semua jadi terasa remeh. <laughs> kalau ada pernah satu cinta pada manusia. Itu enggak ada apa apanya yang sepersatus, seperseribunya tadi jatuh cinta pada Tuhan. Pak Bentang ini, satu-satunya harap yang tak pernah mengecewai adalah Allah. Jadi jatuh cinta dan berharap pada Allah. Benar, Pak. Cuman kalau saya nggak suka baik kata-kata jatuh. Saya sukanya baik kata-kata takit. Bukan fall in love, tapi rise in love. Iya, Pak. Oh, ngevlog di sana, oh, ya bener. <gifat> kita bisa ngevlog di sana, sangat indah di sana. Karena sana musim dingin ya, bu siap-siap pakai baju dingin. Ini, betapa jelasnya cinta ini, maafkan pun Bapak I, semoga Allah limpahkan rahmat dan berkahnya bagi Bapak I seluruh kami, amin amin amin. Dilancarkan seluruh pesan ke Turki ya bu, mohon doanya. Karena nanti kita akan dites rapid, nanti pulang dites, dites PCR. Jadi doakan kami sehat-sehat ya, bu, karena kalau tiba-tiba saya dites rapid, ya nggak lolos bisa nggak berangkat ini. Itu akan lancar semua. Amin. Untuk 25 hari, berapa biayanya ya Pak? Tadi Ibu 1,7 juta untuk orang yang pertama. Sebenarnya 3,4 juta, itu udah riskor 50%. Tapi kalau ada orang yang pertama, cuma bayar 17, 1,7 juta. karena akan naik belas ribu, tiap kali ada orang yang daftar. Tapi kalau Ibu ingin ikut juga ke Turki, maka ikut tinggal nambah 18,5 juta. Itu Anda akan dapat uh, ke Turki-nya. Kalau ikut ke Turki plus ikut training, yang tinggal 18,5 juta, ditambah dia training, 1,7 sampai 3,4 juta. Tergantung Anda orang yang berapa. Bu Ella, ya Allah, saya ingin ikut, tapi belum punya uang, gampang, Bu. Kalau tekadnya kuat, uang mesti datang. Bapak-Ibu, gimana ya saya jelaskan pada bapak ibu anda perlu tahu saya ini yatim piatu saya ini aslinya nggak punya uang awal. mas angga juga begitu mas angga lebih parah lagi dibanding saya walaupun beliau bukan yatim tapi kondisi ekonominya dulu sangat sangat minus lah tapi kenapa kok kita akhirnya bisa bangkit bapak ibu karena kita tidak pernah punya mental miskin kita memang kadang nggak punya uang tapi mental kita selalu kaya selalu abundance makanya bu asal ibu Bapak punya abundance mentality, bahwa Tuhan nah. Maha Kaya, dan saya perlu berangkat ke sana, saya, saya perlu ikut ini, nanti uangnya datang. Udah, saya jamin insya Allah. Kalau sampai nggak datang, berarti yakin Anda kurang. Saya ngomong gini, karena saya berkali-kali, bu, saya itu ke Harvard 5 hari 12.500.000 190 juta. Uang dari mana coba? Ya, tapi kalau tekannya kuat, datang uangnya. Sahabatku, jangan takut sama uang. Uang itu gampang. Uang itu bisa datang asal ada mentalnya mental raya. Seandainya mentalnya mental mental abundant, nanti pasti dikirim rezekinya. Gak usah khawatir. Oke? Kamu Muhammad Pak aku tunggu tadi. Lupa kita saya kalau saya enggak Ini Pak Muhammad yang tinggal di Finlandia, Kak. Saya tinggal di sana juga ke Finlandia, cuman kali ini kita pergi dulu, Pak Ya, ya, harus leleh, Baik, terima kasih. Oke, saya lihat ke atas dulu. Saya sudah isi komp daftar tapi biayanya 3,8 juta. Nah, Pak, Pak perlu masukkan kode, kode promonya, Pak. Kode promo promonya adalah Rumi25. Atau Pak-Pak nanya yang undang, Pak, nanti Anda dikasih kode promonya. Rumi25 nanti otomatis dapat diskon 50%. Ini 3,8 berarti sudah ada orang lebih dulu yang daftar. Karena yang paling lalu 3,4 juta. Diskon 50%. Jadi kalau Bapak kena 1,9 ya, masih murah Pak, Umpung belum, naik terus. Ya Allah, maka yang Maha Pemberi amin. Untuk dapat, dapat 1,7 kodenya apa? Bu, untuk dapat 1,7 kodenya Rumi 25, tapi itu kalau Ibu orang pertama. Kalau Ibu orang ke-10, maka Ibu dapatnya adalah 1,7 ditambah 170000 Rp1.870.000. Jadi semakin menunda, semakin naik harganya. Karena kita menghargai orang yang segera berpindah, saya ingin ikut ke Turki. Bagaimana caranya? Yang pertama, Bu, kalau ke Turkinya, ibu langsung ke Pak Reva. Kalau ke Turkinya harganya tetap 18,5 juta satu orang. Kalau suami istri, ya berarti berapa? Tinggal dikalikan dua. Kalau ke Turkinya harganya tetap. Kalau ikut trainingnya itu yang harganya akan naik Rp17.000 setiap kali ada orang daftar sampai nanti maksimal harga normal 3,4 juta. Jadi harga tertinggi ikut training adalah 3,4 juta. Itu kalau ada orang ke-100. Kalau ada orang ke-50 Anda bayarnya kira-kira juta setengah. Harga normal sekali itu 6,8 juta. Tapi semua kita kasih diskon minimal 50%, jadi maksimal hanya PRR 3,4 juta. Tapi kalau Anda, anda kartun lebih dulu, bisa lebih murah lagi. Itu ya, Bu. Jadi, uh, itu kalau ikut trainingnya. Kalau ikut ke Turki, nah, saya perlu sedikasikan, Bapak-Ibu, kalau ikut ke Turki, itu pendaran terakhir besok. Karena besok kita sudah harus booking pesawat. Harus dua minggu sebelum berangkat. Nah ini, ini penting sekali, saya lupa mau menyampaikan tadi. Jadi bagi yang mau ikut ke Turki, khusus bagi yang mau ikut ke Turki, Anda harus sudah DP 10 juta besok, karena ini perlu kita gunakan untuk beli tiket pesawat. Jadi tiket pesawatnya sudah harus dibeli dua minggu sebelum berangkat. Jadi paling akhir besok. Berapa? 10 juta di awal. Nanti sisanya 8,5 juta, Anda boleh bayar sampai tanggal 5 masih oke. Okay. Jadi asal Anda DP paling enggak 10 juta, ship Anda aman. Itu khusus bagi yang mau berangkat ke Turki. Bagi yang nggak ke Turki, ya nggak perlu. Ya. Jadi kalau yang berangkat ke Turki, harganya fix 18,5 juta, DP 10 juta, paling lama besok. Karena besok adalah waktu terakhir untuk beli tiket pesawat. Jelasin, Bu, ya? Jadi itu Bu, Bu Nilda Kalau mau ikut ke Turki Bayar baik lambat besok DP 10 juta untuk kita tiket pesawat Sisanya pelunasan eh, Total 18,5 juta Fix, gak ada penambahan Cuman 18,5 juta itu eh, Terakhir tanggal 5 Boleh bawa anak ke Turki Nah, saya kira boleh Nanti, coba uh, uh, Bapak tanyakan lagi ke, nanti akan saya kasih info tentang, Bu, uh, atau Bapak, coba saya tanyakan dulu ya ke kurnya, boleh bawa anak enggak? Saya kira boleh, Bapak Ibu, eh, uh, Mili ini yakin 100% persen tekad kuat, insya Allah rezeki mendekat. <laughs> ya, alzanya sama dengan saya, Pak Jambu. asal tekad yang kuat rezeki akan datang. Ya, Pak Jambu, insya Allah akan ikut sama istri beliau. Oke, rekamannya ada, Bu. Oke, jadwal jadwal ke Turki setahun berapa kali. Belum tahu, Pak. Kita belum tahu akan ada lagi yang tidak. <laughs> Jadi, Pak Ari, kita belum tahu akan ada lagi yang baginda. Eh, tapi yang kita lakukan pertama ini ya eh, tanggal 16 Januari berangkatnya. overnya nggak bisa diakses. Ah. Bu Yesi, Pak Faiz, saya sudah masuk sudah dapat harga 1,836. Satu juta, Terus, isi data saya muter -muter terus terus, log out, nggak bisa daftar lagi karena keterangan error. Bipun, baik Bu Yesi, Ibu, saya catat, Ibu akan tetap segini nanti. Bayarnya tinggal dihubungi Pak Reva, ya Bu. Bu Yesi, hubungi Pak Reva, jadi Ibu kita log memang uh, harga Ibu segini: satu koma juta tiga Yang sudah daftar, masih sampai kapan ya, Mas Angga? Bu cucu, uh, kalau mau ikut berangkat ke Turki dp nya 10 juta, paling lambat besok, karena mau kita belikan tiket. Untuk pelunasan, Ibu bisa sampai tanggal 5 Januari. Dan sama juga paspornya Ibu. Oke. Okay. Oke. Okay. Mendadak sekali, Pak, rencana keturginya. Iya, Pak. <laughs> Mendadak sekali, bener. <laughs> saya juga tahunya belakangan, Pak, ini pun saya mau bikin webinar ini masih, Susah dapat inspirasinya. Ah, ini mau dapat balasan dari travelnya Bu Sakina bahwa boleh Bapak Ibu bawa anak, jadi Pak boleh bawa anak. Alhamdulillah, regulasi ke Turki enggak dibatasi, ya. Usia berapa? So, Bapak Ibu, Anda boleh bawa anak. Oh kalau yang online, yang online Bapak-Ibu ini harus segera, karena semakin ditunda semakin mahal nanti haritanya. Ya Bu, jujur. Kalau eh, itu sampai tanggal 15 Januari ya boleh, Bu. Cuman kalau kuatirnya kena harga yang paling, paling apa, diskon paling kecil ya, 3,4 juta kalau yang anda datarnya akhir-akhir. Kalau awal-awal, <laughs> Kuning, saya sudah daftar. Tadi dapat 1,7, terus 1, 1,9. Tunggu ini iya berhenti, gimana ini? Nah, makanya bu, harus cepat ini. Bu Siti Atun Pak saya sudah daftar dari awal tapi ini masuk 3,6 juta. Nah ini karena ibu belum masukkan biaya, belum dimasukkan kode promo bu. Nanti kalau kode promo nanti ibu akan kena 1,8 juta, 50% dari 3,6 juta. Jadi Oh, ada yang dapat 2, 2 juta tiga ribu Baik, ya, Bu, tinggal laporkan nanti ke Pak Reva, Bu Istiqomah, e, tinggal segera saja, Bu, Ibu, lakukan pembayaran senilai ini tiga ribu nanti itu yang akan menjadikan patokan. Bu. Kalau Bu Jujur tinggal transfer apa, -apa dan pada waktu, e, tidak. Tidak, Bu. Jadi, cuma segera saja, Bu Jujur. Jadi, yang penting, Ibu ada nomor invoice-nya. Jadi ibu gini, kalau ibu sudah dapat harganya, dan ibu belum transfer, ibu capture, ibu apa screenshot supaya ada buktinya pak harga saya segini. Jadi supaya nggak ada kenaikan lagi. Itu ya penunjuk buktinya ibu screenshot. Baik, apa ibu? Terakhir saya ingin sampaikan dua hal dari Mauna Rumi lagi, yaitu Believe in Love Infinite Journey. Percayalah pada Jalan cinta menuju Tuhan. For it is your own, for you are love, love is life. Karena kita ini esensinya terlahir karena cinta, karena cinta kedua orang tua kita, karena cinta Tuhan yang menciptakan kita, cinta Nabi yang mau membimbing kita. Kita ini ada karena cinta, For you are love, and love is life. Dan dengan cintalah kita bisa hidup seperti sekarang. Dan terakhir, Bapak ibu, your task is not to seek for love. Jadi tugas kita ini bukanlah untuk mencari cinta, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. Tugas kita bukanlah mencari cinta, tapi cuman mencari dan menemukan apa yang menghambat kita. Apa hijab-hijab, tabir-tabir yang menghalang kita, yang itu ada di diri kita sendiri, yang itu kita bikin sendiri, yang menghalangi kita, menghalangi kita dari cintanya Tuhan. Jadi cinta Allah pada kita, Mbak Ibu, sudah diujankan pada kita, sudah diberikan pada kita, Cuman kita kalau sampai tidak merasakannya, itu karena hijab-hijab, tabir-tabir, hambatan-hambatan yang kita bikin sendiri di dalam hati kita maka berlatihlah untuk menghilangkan hijab demi hijab, hambatan demi hambatan yang ada dalam diri kita, sehingga akhirnya kita bisa merasakan cinta yang sebenarnya sejak dari dulu sudah diberikan Allah pada kita. Aku hadir, tapi engkau lupa untuk datang. Karena Tuhan selalu hadir dalam diri kita, Bapak Ibu, kita saja yang lupa untuk datang. So, Mbak Ibu, sampai ketemu, di training 25 hari online sejak 15 januari atau sampai ketemu di perjalanan kita di Turki nanti either way Anda mau ikut ke Turki atau Anda ikut training Insyaallah dua-duanya kita bersama-sama menapaki jalan kafilah rohani dalam cinta menuju Tuhan sampai jumpa Pak Ibu terima kasih atas kehadirannya